Baiklah sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Ada vitamin sore nih bersahabat yang kita dapatkan dari Papa Bilar ya Yang sedang meeting nih di rumah Masya Allah Ini sepertinya kejutan yang besar akan disuguhkan lewat Lesnar Entertainment Mudah-mudahan di apapun yang dilakukan Selalu diberikan kemudahan, selalu diberikan kelancaran Amin Momen ini pun diripas oleh akun sentalku Putihana Skor Bilar banyak sekali tanggapan komentar dan respon yang diberikan Salah satunya Dari akun Ineke almira mengatakan Bapaknya pengusaha speaker earphone headphone, haha Makanya asas langsung pakai headset Katanya tuh ya, wow Pastinya ada kejutan banget nih untuk warga Konoha ya Apapun itu, kita doakan yang terbaik Bismillah persahabatnya Mudah-mudahan sukses semuanya Dan berjalan dengan lancar, amin Berikutnya persahabat Kita lihat simak juga Setelah tentunya meeting dengan orang-orang hebat Dan kita lihat lanjut lagi Papa Bilar ini langsung bertemu dengan Dokter Siska Wow, Masya Allah banget ya Kejutan terus berjalan nih Persahabatnya Masya Allah kita bangga banget Karena idola kesayangan kita Selalu saja membuat kita bahagia dan selalu bangga Mudah-mudahan persahabatnya apapun yang dilakukan hari ini Selalu diberikan kemudahan untuk idola kesayangan Amin dan berikutnya, persahabat, kita lihat juga ada info dari Papa Bilar nih. Kita simak persahabatnya masih di IGS pribadinya. Papa Bilar menginfokan bahwa bakal ada acara buka Puasa bersama majelis Bin Yahyan, persahabatnya serta Salat Tarawih, Quran, Menggapai Lailatul Qadar. Jangan sampai lupa ya. Malam 27 Ramadan atau Kamis 28 April 2022, acara akan diselenggarakan. Mudah-mudahan tentunya support dan dukungan juga banyak ya untuk idola kesayangan kita Dan pastinya bakal ada kejutan yang akan kita dapatkan Dan selanjutnya kita simak juga Masya Allah vitamin bahagia malam hari ini muncul Baby L ini sedang play playdate ya dengan baby Amina dan Azza Masya Allah banget nih cedukan vitamin manja kita dapatkan Kita simak juga persahabat ya di ini banyak sekali Komentar yang diberikan yakni dari akun Instagram. Nilawati 1097 mengatakan, "Aku tuh seneng lihat para bayi kalau udah pada kumpul gini. Aku benci kalau udah ada yang mulai pada bandingkan. Untuk haters, loh, so sobat ya, kita hempaskan saja fokus dengan tentunya keakraban dari Bunda Lesti, Natalie Halter, dan pastinya dengan Aurel Hermansyah. Tentunya kita support yang terbaik." Mudah-mudahan silaturahmi mereka tetap terjaga Amin Dan kita simak juga nih di postingan terbaru di Natali Yang mengunggah foto Bareng Bunda Lesti, Baby El, Baby Amina, dan Aurel serta Baby Azam Masya Allah banget ya Ini sih luar biasa Dan kita simak persahabat ya Di kalimat caption yang dituliskan oleh Natali Play Dead Aduh ini sih gemas banget Masya Allah Anak-anak bayi Anak soleh dan soleha ya, sehat-sehat bunda-bundanya juga dan the debai debay-debanya. Amin. Semoga membanggakan kedua orang tua untuk seluruh bayi-bayi yang sangat lucu dan menggemaskan. Kita masih menunggu kejutan lain dan kabar terbaru berikutnya di malam hari ini. Jangan kemana-mana total stay tune ya di channel ini. Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dan terhangat berikutnya karena idola kita akan tampil malam hari ini di acara Indosiar tepatnya di acara festival Ramadan 2022 jangan sampai lupa, saksikan dan terus support yang terbaik untuk Bunda Lesti dan Papa Bilar. bagaimana tanggapan kalian? silahkan berkomentar Bang Minusyokan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh